Yang akan mendapatkan rezeki durian runtuh di bulan Juni tahun 2021. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang akan mendapatkan rezeki durian runtuh di bulan Juni tahun 2021. Pertama, support energi pada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi pada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga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 Zodiak yang pertama adalah Six of One ataupun enam tongkat. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan rezeki seperti bulan tentu di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan puncak karir, puncak keuangan, puncak kedisiplinan, puncak kehidupan yang dimana di sini akan membuat seorang Cancer akan semakin bagus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 Seorang Cancer akan mendapatkan rezeki durian runtuh di bulan Juni tahun 2021, yang dimana, di sini, keuangan akan meningkat di bulan Juni, yang didukung dan didolong akan penuh oleh seorang orang tua. Dan di sini, salah satu sumber rezeki dari seorang Cancer adalah dari seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance. Jangan lupa, temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran. Dan jika takut, tempelan kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang Cancer dalam menjalani kehidupan akan berbuah manis di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini karo keuangan seorang Cancer akan meningkat, yang didoakan dan didukung penuh oleh seseorang yang lebih tua, serta di sini rezekinya datang. Dari seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri, yang dimana di sini membuat seorang Cancer akan mendapatkan rezeki dugaan runtuh di bulan Juni tahun 2021. Nah, dan yang kedua adalah seven of pentacles ataupun tujuh koin untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang di mana disini seorang Leo digambarkan akan mendapatkan rezeki duren untuk di bulan Juni tahun 2021. sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan keuangan yang meningkat, kehidupan yang meningkat di bulan Juni tahun 2021, yang dimana sini dikarenakan seorang Leo mengambil satu peluang, mengambil satu usaha, mengambil satu kesempatan. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta karir leo sendiri, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya satu peluang itu akan menghasilkan peluang yang lain, yang dimana di sini akan mendapatkan rezeki seperti dugaan untuk di bulan Juni tahun 2021, dan untuk support energinya adalah. Page of One. Secara umumnya, page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan rezeki dua untuk di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini seorang Leo mengambil satu peluang satu usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupan, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan seorang anak, serta di sini seorang Leo memikirkan masa depan, ataupun memikirkan seorang anak bagaimana ke depannya dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mendapatkan doa dari seorang anak yang bisa saja anak Leo ataupun anak saudara Leo sendiri. Dan jika kartu tempai kita gabungkan dengan jelek yang kedua di sini menggambarkan kesederhanaan, kesabaran seorang Leo dalam menjalani kehidupan akan berbuah manis yang dimana mana di sini sebuah usaha akan mendoktratkan kehidupan keuangan seorang Leo yang didukung penuh oleh seorang anak, didoakan penuh oleh seorang anak dan di sini seorang Leo mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak. Yang merupakan anak Leo sendiri ataupun anak saudara Leo sendiri, dan untuk zodiak yang ketiga adalah of sword ataupun delapan pedang. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang bersedia Virgo, yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki durian untuk di bulan Juni tahun 2021 ribu di sini digambarkan seorang Virgo akan melakukan semua pekerjaan dengan ide cara sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan menerapkan kedisiplinan tanggung jawab di dalam bekerja sehingga di sini orang-orang memberikan kepercayaan kepada seorang Virgo yang di mana di sini hasilnya akan maksimal dan keuangan kehidupan karir seorang Virgo lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of sort. Secara umumnya, page of itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan mendapatkan rezeki dugaan untuk di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini seorang Virgo tidak bergantung kepada orang lain. Bekerja dengan ide cara sendiri, yang dimana di sini juga mempunyai tujuan untuk membahagiakan sebuah keluarga, membahagiakan seorang anak, serta di sini seorang Virgo akan mendapatkan doa dan motivasi dari sebuah keluarga dan dari seorang anak tim sendiri dan jika kartu tempat yang kita gabungkan dengan jodik yang ketiga di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang itu dalam menjalani kehidupan untuk membagikan keluarga akan terwujud di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini berkat dari seorang anak, berkat doa dari sebuah keluarga merupakan salah satu buka pintu rezeki kepada seorang Virgo sehingga di sini seorang Virgo akan mendapatkan rezeki dan untuk di bulan Juni tahun 2021 dan disini tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang mampu mendongkrak kehidupan keuangan seorang Virgo sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah dua pon atau ataupun dua koin. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan rezeki berjuta untuk di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan seorang Pisces berada dalam kondisi stabil, namun di sini seorang Pisces ingin mengambil satu langkah, yang dimana langkah tersebut mampu mendorong keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana juga usaha tersebut didukung dimotivasi oleh pasangan seorang Pisces sendiri. Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan di bulan Juni yang berbuah manis kepada keuangan kehidupannya sendiri. Dan di sini seorang Pisces juga akan membuka sebuah usaha sampingan, usaha cabang, usaha tambahan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan Pisces sendiri. Dan untuk support energinya adalah naik Opcap Secara umumnya, naik Opcap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang bisnis akan mendapatkan rezeki kehidupan untuk di bulan Juni tahun 2021 yang di mana di sini keuangannya akan meningkat dan di sini seorang bisnis ini mengambil satu langkah satu usaha membuka usaha tambahan usaha cabang yang didukung penuh oleh pasangan orang terdekat yang dimana dampaknya akan positif mendongkrak keuangan kehidupan bisnis sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana mana pekerjaan tersebut didapatkan dari seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri dan jika kartu temperas kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang fisik dalam menjalani kehidupan akan berbuah manis di bulan Juni yang dimana di sini keuangannya akan meningkat kehidupannya akan meningkat yang didukung penuh oleh seorang pasangan sahabat. Dan di sini seorang Pisces mendapatkan sumber pekerjaan ataupun sumber rezeki dari seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Sehingga di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan rezeki. Dan untuk di bulan Juni tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang akan mendapatkan rezeki dari untuk di bulan Juni tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Cancer, yang kedua Leo, yang ketiga zodiak Virgo, dan yang keempat adalah zodiak Pisces.